dan akan menjawab pertanyaan dari Kak Dsimar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 Kamera Fuji X-A3 itu bisa pakai lensa otomatis yang autofocus. Biasanya itu pakai lensa 35F1.4. Itu hasilnya udah bagus banget, itu udah autofocus. Kemudian bokeh itu dapat banget karena F1.4. Tapi kebetulan barangnya belum ready store. Jadi di sini kita akan bahas lensa Fuji yang bagus untuk X-A3. Dan di sini, dan sakit ini dia udah otomatis sudah auto stop, tapi dia masih belum um, apa ya? Dia masih bukaannya itu terlebarnya masih 3,5 sampai 4, dan lencet sakit ini bawaan dari kameranya. Jadi untuk hasil bokehnya dia masih belum yang bokeh banget kayak 1,4. Tapi dia bisa pakai untuk uh, untuk kayak bokeh yang luwes dan sini ada lensa fuji 35 f f1.6 tapi dia manual meskipun manual dia nggak kalah bagus sama yang fuji 35 f1.6 jadi biasanya kalau kalian mau pakai foto atau portrait itu lebih baik kalian pakai fokusnya biar bisa diatur di sini jadi yang bawah ini berguna yang atas ini untuk fokusnya oke, buat kak Jusimah kalian kami rekomendasikan untuk lensa 35mm f karena dia cocok buat foto potret foto-foto setengah badan pilih kan satu matius biar apa ya karena kalau di itu kan kita kan mengambil momen jadi itu biar lebih cepat untuk fokusnya jadi kita nggak perlu aturan-aturan karena momennya kan cuma sebentar-sebentar aja jadi kita harus menguji momen itu kita harus menguji momen karena kita juga butuh waktu oke buat kak Azimark Galano terima kasih sudah komen di kolom komentar semoga bisa membantu dan buat kalian yang memajukan pertanyaan bisa komen di kolom komentar dan mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kenyataan ya atau pertolongan kalian bisa kembali di kolom komentar saya harap kalian terhibur terima kasih salam sahabat kedua piring